Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi blue screen saat kalian colokan eGPU ya, baik itu Razer Core, Aorus Gaming Box, atau yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya untuk cara ngefixnya gampang banget, ini kemungkinan ya, kalau kalian melihat error message seperti ini, saya juga udah sempat foto gitu dengan HP saya, ya mo mohon maaf untuk kualitasnya kurang bagus. Jadi, itu ada masalah pada driver kalian gitu ya, jadi... Kalian di GPU kalian gitu atau mungkin VGA bawaan kalian itu bermasalah gitu. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mematikan VGA bawaan kalian. Caranya kalian bisa klik kanan untuk di start dan kalian bisa klik yang di face manager. Dan kalian cuma tinggal tunggu aja sampai loadingnya beres dan keluar gitu untuk... Uh, device manager kalian tinggal klik yang namanya Display Adapters. Di sini ada panah kalian bisa klik aja dan kalian tinggal klik yang di GPU atau GPU bawaan kalian ya. Kalau di sini untuk saya adalah GTX 960M. Setelah itu kalian jangan langsung klik kanan terus disable karena ini nggak akan bisa. Jadi kalian harus klik yang View terus kalian klik yang Devices by Connection. Lalu kalian pilih yang PCIe controller X16 ini untuk saya ya jadi di sini kita akan pilih parent dari uh, di GPU atau GPU bawaan kalian kalian tinggal klik kanan aja gitu ya kalian tinggal klik kanan dan kalian tinggal disable device dan kalian klik yes dan udah gitu dan nanti VGA kalian akan mati gitu ya untuk dan saya setelah kalian mematikan dari PCIe controller nya yang X16 untuk yang saya itu nanti nggak akan ada blue screen lagi atau blue screen ya pokoknya BSOD udah nggak ada gitu ya itu bakal gak ada lagi dan kalian udah bisa langsung colokin e-GPU kalian. Untuk saya gak ada lagi yang namanya kayak gitu. gitu ya, Untuk yang blue screen lagi. Dan tinggal kalian install drivernya gitu. Dan kalau kalian matiin gitu ya untuk yang 960M nya. Kalian bukan matiin yang PCIe controller yang X16 ini. Atau mungkin kalian gak matiin yang parent dari GPU bawaan kalian. Itu nanti saat kalian install Nvidia driver atau mungkin AMD driver. Tapi kayaknya sih kalau kalian install Nvidia driver gak akan bisa. Kalau misalnya VGA bawaan kalian NVIDIA dan kalian pakai eGPU atau VGA eksternal NVIDIA juga nanti itu bakal menginstal VGA yang dari laptop kalian atau VGA bawaan kalian jadi kalian harus matiin induk atau parent dari uh, VGA bawaan kalian dan ini gitu doang sih gampang banget atau kalau mungkin kalian mau coba DDU juga bisa aja saat saya coba DDU juga udah nggak ada lagi gitu yang ekor kayak uh, blusherin gitu tapi Ya nanti saat saya install driver itu nggak terke gitu untuk drivernya gitu Dan ya saya saranin sih yang lebih cepat yang ini aja untuk matiin PCIe Karena kalian harus masuk ke safe mode kalian install DDU Kalian clean and restart gitu ya Terus nanti balik lagi terus kalian install dan menurut saya itu uh, lebih lama dan lebih ribet gitu Cuman kalau kalian mau coba yang lebih simpel silahkan Kalau kalian mau tetap stick sama yang lebih ribet ya silahkan gitu Terserah kalian Dan ya jadi cukup segitu doang saya untuk videonya dan next to Bye bye